di ini oh, ya. orang iya. Jawa. Iya. <laughs> nah, ini termasuk di ini ini termasuk ini, tiga, tiga, ini, ini. Sepuluh, ya satu-satu jadi ini Pak oh, ini kan itu di daerah sini kan belum ada pura, nah mereka bapak-bapak yang punya keinginan untuk membuat tempat daripada, ya yes. sebenarnya belum bukan pura waktu itu karena orang-orang Jawa itu kan Memang. hidunya belum begitu paham tadi, tadi kepercayaan dari, dari, dari, dari yes. mana. Ya. tapi lama-lama ditingkatkan dan diberi apa banyak Oh itu hanya penantaran-penantaran agaknya mereka tahu terus dicadikan Oh iya, iya iya sebenarnya mulai tahun 70 itu sudah mulai dirintes tahun 70 Pak ya, ya. Oh, tapi cukup lama Pak ya ah, Pura ini berdiri, pura agung berdiri, tekanannya pura agung kesini hehehe <laughs> jin waktu itu kegiatan ini mengikuti korakong gitu jadi ya, dari sana ke sini sini ke sana gitu korakongnya yang di daerah gua itu kan bolak-balik ya di kan bisa kalau itu bolak-balik bisa dari ya enggak ya, ya. eh, eh, salah ya. iya, ya. <laughs> ya, hari ini iya betul sekali kami sabarin coba lomba sebelah aja iya benarnya kita hari-hari pelayakannya di sini tuh ada yang jadinya itu 26 oke desember dua desember ya ya itu harinya pas subuh kalau orang jawa ngarani nengkon itu di yang mereka ini kan di purago ya. di oh iya yeah. terus kalau dulu mendatangkan becak kan dari Bali, mereka dari, mereka dari, mereka dari yeah. dari Bali itu menjadi menjadi iya balik nah di sini kita mengalami dan tidak mampu iya yeah. menurut yeah. yeah. di purago itu yang semua ribanya bisa swati menurut semua riba semua di hari minggunya lebih banyak penaruh namanya ada yang selalu jadi pedecahnya cair satu hari satu malam untuk bercerai di sini. Iya. Yeah. Bercerai di hari yang naik saat pulang. Ya, dan ya dulu pas pergadernya resmi kan tidak seperti ini, lebih yeah. sederhana lagi. Oh. Jadi ini ada sepuluh-puluhnya aja, puru-puluhnya aja Sudah dihubungannya dua kali Oh, berhubungannya dua kali Terus ada lagi ini, ada semangat sumbangan Ada umat-umat kita yang di Bali yang mampu-mampu membantu mampu untuk dihubungi Iya yeah. Jadi dua, dua, apa yang... Terus, penumbuh tidak ada penyebab Hmm... kali Pak, nama aslinya yang ini, Pak, ya? Ya, begini, ya? Yang ini, jangan dapat banyak tanggaan, ya, yang kedua ada kampanye yang ini yang sudah kampanye Pak. Ya, ya. ya. ya itu kita kumpul itu sudah terbentuk banyak satu tak banyak itu namanya banyak dari banyak ilmuannya kan itu Pesatuan banyak sektor Tambak Sari Dengan karyalanya per kecamatan Iya, per kecamatan Pak Sekarang jadi kecamatan Tambak dan sekitarnya Karena oh. ya, ada yang di luar Tambak Sari Oh iya, hmm. jadi semisalnya ada rumah yang tinggalnya di dekat Tambak maksudnya Banjarannya kesini, jadi yeah atau ikut banjaran ikut ke apa anggota anggota, anggota banjarnya anggota. di sini oh, ya pak ya jadi biar nggak jauh-jauh yeah. yeah. nanti biasanya ada yang tinggal di daerah Perak yang masuk banjaran Perak nah, ya yeah. tinggalnya dekat kenderaan, maksudnya ke kenderan yeah. yeah. jadi sudah ada stoknya gitu. Yeah. Nah, iya kalau untuk warga di sini yeah. ya, apa untuk yang kerja sama ini juga banyak yeah. ya, yang di sekitar di yeah. sini ya yes. yeah sekarang ada di rumah. kampung ini dulunya banyak terus ada yang meninggal meninggal. Akhirnya sekarang ada, ada yang harus yang lainnya kita ada warga 7,7 Oh maksudnya? ya? ada 7 kaka. 7 kaka yang namun totalnya tujuh tinggalnya terpencar. Yang paling dekat enam kepala keluarga, termasuk Bapak ini, sampai yeah. ini Bapak mantu, Iwan, Iwan, satu Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, tuh tuh Iwan, Iwan, Kawan, bikinlah. Eh, saya di Mural. Di Komisi Tiga, Oke, barang bahayu. Oke, siap. Hehehehe <laughs> ah gimana ini Jangan loh pak maru pak